Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Universitas Sepeda di Poso Selatan Madrasah. Kemas dalam MTSK Kel 7 Senin pagi. Berikut liputan. Kepala Madrasah Sanawih Nagli 7 Hulu Selatan Juara Esai Game PDI meraih juara 3 Tiga Kandaper dalam pertandingan bulu tangkis pada Event kan? Hari Amal Bakti ke 77 Kementerian Agama tahun 2022 di Kabupaten Poso Selatan, Selatan. Selasa 20 Desember 2022. Digelar di Lapangan Indoor 2 Putra Kepala Sawu Kecamatan Simerulu Selatan. Kegiatan diikuti 19 pasang ganda putra yang berasal dari berbagai satuan kerja di Iwan Kemana Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan menggunakan pola random sistem atau sistem acak untuk menentukan pasangan pemain dan dia sendiri berpasangan 15 van SPD dari Men 6 Hulu Sungai Selatan. Dari hasil pertandingan, pasangan ganda putra Jamjuri SAGMPDI dari MTsN 7 Hulu Sungai Selatan dan Ivan Rifani SPD dari Men 6 Hulu Sungai Selatan berhasil lolos dari Muhammad Riza dan Dzanimi hati blok penyisihan. Lalu mereka melenggang dari delapan final setelah mengalahkan pasangan Rajudin dan Hanafi. Kemudian kembali bertarung di babak semifinal dengan mengalami kekalahan dari Farwa dan Mary Fidin. Namun berhasil menduduki posisi juara 3 setelah menumbangkan pasangan Padeli dan Ahmad Merzain Hanafi. Lebih lanjut juri mengatakan, tangkis cabang olahraga lainnya yang dilaksanakan pada event hak Kemana di Kabupaten Hulu Selatan merupakan bentuk nyata kepeduliannya dalam memeriahkan sekaligus mengembangkan olahraga. Sampai jumpa di atasan tujuh Nusungan Santam News berikutnya Saya Diri Restari SPD Bersama Rekir kera Keramat Kerja dan Kampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh